Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Simak sajian videonya Untuk kerja sosial Ke desa-desa Termasuk perbaikan Atau rehab musola Bantuan material dari perusahaan Minamas Pada siang hari ini Bekerja uh, Di hubungan Bapak Metro Ada yang, batu, ada yang Jadi ini adalah dinding papan akan rencana dibongkar untuk dijadikan permanen. Semua bekerja tanpa memandang status, semua adalah sama dalam kegiatan royongan. atas ah, ini yang dibantu oleh al -kursa.